Puelindo 3 sebagai Port Authority, sebenarnya tahu nggak sih uh, Tanjung Perak itu uh, macet apa enggak? Kita mau tahu nih. Sebenarnya secara time series gimana sih tren yang ada di Tanjung Perak Port kita akan lihat dari chartnya. Dan yang kedua parameter apa aja sih yang menyebabkan port itu congest gitu? Kita lihat dari uh, dataset yang kita dapat dari Meran Traffic. And then uh, karena ini data-data gitu, kita juga mau ngepredik nih pakai machine learning. Uh, bro sebenarnya berapa lama sih uh, vessel tuh idol selama dia berting atau markir di Dermaga? Oke, okay, selamat malam semua teman-teman. Mungkin dari ada yang udah join Solver Society, Mbak Ikhra juga, atau ada yang belum. Uh, kami dari Solver Society yang mengenai global shipping. Uh, judul riset kami itu tentang berting, jadi berting itu ngedok gitu, uh, market lah ya, uh, tentang prediction dan schedule gitu. Kami dari grup 5, uh, namanya Refund, karena mentornya namanya Rivan, Jadi kayak lucu aja gemes. Gitu, uh, kami terdiri dari empat orang, yang pertama saya sebagai grup leader, kemudian ada Mbak Elvi juga sebagai data scientist, methodology researcher, ada Mas Remy, data engineer dan data visualization, Kemudian kemarin yang ada di uh, Insta Live, ada Mas Wisnu, Data Engineer, gitu. Oke, okay, next. Nah, di uh, malam ini saya akan share tentang uh, riset kami. Jadi kami bagi lima section, ada business understanding yang terdiri dari beberapa isinya. Lah, ya. Ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, sampai final. Oke. Okay. Oke. Uh, kita ngomongin tentang business understanding dulu kali ya. Jadi, eh uh, sesuai judul, jadi kita itu mau explore di Tanjung Perak Port, Surabaya. gitu ya. Kita mau ngeliat nih, uh, ada masalah global, uh, shipping apa sih di sini. Kenapa kita pilih Tanjung Perak Port? Karena uh, Pelindo 3 sebagai port authority yang uh, menghandle Tanjung Perak Port itu di websitenya itu ada masih tahu informasi penting nih itu pinpoint. Jadi ada long itu sama latitude-nya. Eh uh, dari 13 dermaga uh, yang ada di uh, Tanjung Perak port. gitu. Eh uh, riset objektif dari penelitian ini sebenarnya kita mau tahu nih Pelindo tiga sebagai port authority sebenarnya tahu enggak sih uh, Tanjung Perak itu uh, macet apa enggak gitu. Atau sebenarnya enggak karena kalau peliru tiga ini tahu, dia tuh bisa dapat alert nih, jauh sebelum terjadi. Karena kan pada saat mau datang tuh kapal itu dikasih tahu kan, dia mau mau ke arah si tabuhan itu. Nah, kalau dia tahu dia bisa nge-planning nih, kan sebenarnya port itu juga ada port planningnya. Nah, itu kalau port planningnya itu, dimana-mana kalau planningnya bagus, kita pasti tujuannya adalah menekan biaya dan waktu. Kenapa? Karena itu jadi kompetitif. Karena uh, kalau kompetitif, makin banyak nih kegiatan ekspor impor dan uh, perdagangan di daerah itu tuh lancar gitu. Jadi intinya apa sih uh, objektif dari risetnya ada dua: hardboard authority to identify congest situation as an early detection. Yang kedua, increase possibility to get an optimum, effective, and efficient port planning. Gitu. Tapi sebelum kita masuk riset. Kita harus clear dulu nih sebenarnya secara teori Port congestion itu apa sih? Nah dari buku Port Economic yang di hmm, di apa ya, di, ditulis sama Teli WK gitu. Jadi port congestion ini uh, disebabkan oleh empat hal Yang pertama port congestion Jadi port congestion itu di dermaganya jadi macet karena kebanyakan yang datang Atau gara-gara kegiatan unloading sama uh, loading-unloadingnya pada saat di dermaga itu atau bisa juga selain dari kapalnya bisa juga truk yang mau masuk ke dalam nah itu juga bisa macet soalnya atau kegiatan loading unloading dari si vehicle atau truk itu ya uh, di riset ini kami dapat dari data marine traffic jadi yang bisa kita uh, apa ya yang kita bisa explore tuh dari bercongestionnya aja gitu jadi uh, riset ini sepenuhnya tentang bercongestion instead of port congestion secara keseluruhan right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 And then, uh, karena ini data-data gitu, kita juga mau ngepredik nih, pakai machine learning. Uh, Bro, Sebenarnya, berapa lama sih uh, vessel itu idle selama dia berthing atau markir di Dermaga? Oke, okay, kita explore nih data understandingnya. Kita memang datanya dari marine traffic, ada dua data. Yang pertama, bird call. Jadi bird call itu uh, pada saat kapal mau, mau datang, dia ngasih tahu, uh, saya mau datang nih ke pelabuhan kamu, gitu. Kemudian ada data vessel-nya, jadi data keseluruhan uh, data vessel-nya, kapan dia nyampe, dan sebagainya, gitu. Kemudian kita juga uh, butuh data-data uh, dermaganya dari PLM 3 gitu. Nah, ini ada explore, exploratory data analisisnya. Uh, hmm, Oke, okay. yang pertama kita melihat nih ada anomali di uh, jumlah vessel di beberapa lokasi dermaga. Jadi kalau kita bisa lihat nih, ada tugboat, jadi tugboat itu uh, kapal yang, kapal kecil yang kayak ngejagain kapal besar kalau mau masuk, gitu. Uh, jadi ada di Jumro Terminal, Teluk Lamong, dan nah uniknya ada blank juga nih dermaganya. Jadi dia tinggi banget nilainya, makanya kita take out dari dataset supaya nggak mempengaruhi hmm, penilaian. Lagi. Kemudian ada anomali juga di time at jadi time out berarti itu berapa lama si kapal ini diam di dermaga? Itu juga lihat uh, berlian jasa terminal sama jamuru terminal tuh uh, secara standar eh uh, sorry, secara agregat dia tinggi banget perharinya dibandingkan yang lain. Oke, okay, kemudian kita juga melihat ada anomali di uh, container ship. Jadi ada nama, kan ada beberapa tipe. Uh, vessel ya, vessel tuh kapal, dia bahasin tentang vessel. Itu dia nggak uh, ada korelasi antara besarnya kapal sama lamanya dia di dermaga. Kalau kita bisa lihat ya ada uh, ada 60 ada kapal yang punya kapasitas 67 ribu dwt, tapi dia cuman diam di dermaga empat puluh jam. Iya empat puluh jam. Sedangkan ada kapal yang lebih kecil 15 belas lipat lebih kecil, 4.000-an, tapi time advert-nya 100-an jam, it's weird. Jadi kayak ya mungkin emang nggak ada korelasinya. Kemudian selain tadi di kontainer ship, di uh, tipe kapal yang kargo kalau tadi kan container, jadi container itu ada 20, v, uh, 20 footer, 40 footer, uh, 20 high cube, dan sebagainya. Kalau ini kargo apa aja juga bisa jadi kargo sih? Ini biasanya yang kecil-kecil itu jadi kargo Nah, itu juga nggak ada korelasinya. Jadi, misalnya ada vessel yang kapasitasnya 13.000, cuman dia lebih uh, cepat daripada yang kapasitasnya 5.000. Mungkin ada masalah, kita juga nggak tahu. Tapi ini datanya yang ngomong gitu. Kira-kira kayak gitu lah ya. Kemudian kita juga ngecek accessible -nya. Jadi, drought itu adalah, uh, jadi kapal nih kalau diam di dermaga, uh, kalau bebannya berat, dia kan turun. Kalau bebannya ringan, dia akan naik. Nah, itu drought namanya so ada juga DEP. DEP itu kita dapat dari data dermaga. Jadi kalau droughtnya itu kurang dari sama dengan DEP, berarti kan dia bisa masuk. True. Jadi ada data 13.300-an lah yang bisa masuk. Tapi ada juga yang dia besar, jadi dia nggak masuk. Harusnya dia nggak bisa masuk. Tapi nggak tahu datanya ada, dan satu Juga ada yang 0, nggak tahu sih datanya ngomong gitu. Kemudian kita juga lihat ada lima hmm, eh, terminal yang memiliki waktu tunggu yang terlama, jadi secara agregat, dalam uh, satu bulanan inilah. Dataset kita tuh satu bulanan. Uh, contohnya di Jambro Terminal 400 gitu, dan ada beberapa lainnya. Kemudian kita juga ngeliat ya, IMO itu adalah identifier si kapal itu, jadi setiap kapal itu tercatat di suatu lembaga, uh, nama kodenya tuh IMO. Nah, si steap ternyata datang ke uh, mana namanya Tanjung Perak itu beberapa kali gitu kita ngelihat ada tiga ratus distinct IMO yang multiple visit ke Tanjung Perak Port. Uh, kita juga ngelihat tadi uh, trennya, jadi ada spike di tanggal 4, sepuluh dan 18 belas Juni uh, kedatangan dari kapal-kapal itu. Dan kita juga ngelihat ada outliers di tanggal dua Mei, dia tinggi banget entah kenapa nggak tahu. Uh, average uh, data at ad uh, kemudian tadi juga tanggal 29 Mei itu yang dilihat uh, warna merah yang 19, gitu, number time of at birth-nya tinggi, gitu tapi setiap hari ada sih memang yang spek-spek uh, juga, gitu nah uh, sekarang kita lanjut ke data preparation, lanjut sama uh, Mbak Elvi, silahkan Oke, okay, terima kasih Mbak Nadia Nah, selanjutnya, uh, dari data marine traffic yang kita udah uh, ekstrak, gitu, uh, yang kita periodenya satu bulanan, itu kita uh, coba uh, separate uh, ke klasif klasifikasi menjadi empat bagian besaran data. Yang pertama, kita uh, generate itu data port, jadi itu adalah uh, list uh, terminal gitu, list terminal ataupun dermaga di Tanjung Perak. Kemudian vessel, data master vessel ini adalah data Uh, list vessel ataupun kapalnya gitu, jadi uh, nama uh, IMO-nya, IMO atau kemudian uh, ukurannya gitu kan, kapasitinya, terus uh, tadi yang benar dia jelaskan itu ada load ada max ada minnya itu semua spesifikasi kapal itu ada di atribut-atributnya atrib, ada di data master vessel. Kemudian selanjutnya ada data log dan data transaction. Uh, data log dan transaction ini apa? Ini adalah historical data. Historical data satu bulan, di mana ini bisa menunjukkan uh, histori kapal itu, misalnya uh, kapal satu itu pernah ke Tanjung Perak itu ke dermaga apa, kemudian uh, berapa lama gitu, uh, docking and docking, kemudian uh, nanti next day atau misalnya next week dia datang lagi gitu, itu itu semuanya ada di data log ataupun uh, data transaction. Kemudian selanjutnya. Uh, Sebenarnya ini juga termasuk dari bagian exploratory data analysis ya. Jadi uh, data preparation kita itu selain tadi kita mengidentifikasi parameter-parameter uh, ataupun informasi yang ada di data yang kita ambil dari method traffic, kita juga melakukan uh, cleansing data atas data yang sudah kita ekstrak. Cleansing data apa saja, contohnya ada uh, uh, data yang tidak memiliki spesifikasi ataupun uh, waktu ketibaan kapal di dermaga ataupun misalnya waktu bongkar uh, kapal di dermaga itu sesuai dengan completeness rate-nya itu kita juga uh, uh, yang kosong-kosong itu kita replace menjadi A. kemudian selanjutnya ada kita remove kita lakukan remove atas uh, data yang tidak memiliki uh, IMO karena tadi sudah dijelaskan IMO itu adalah sebagai Uh, identity number gitu dari satu vessel, dari satu kapal. Jadi jika ada kapal yang tidak memiliki MO itu bisa dikatakan uh, missing gitu atau tidak tidak terregister secara legal gitu secara resmi. Jadi uh, it's safe uh, for us to remove uh, the data. Kemudian selanjutnya, untuk membentuk dataset itu kita juga coba melihat nih Ada dari data log ataupun transaction, ada Terminal name yang kosong gitu. Kenapa kosong? Uh, karena sedangkan di list terminal itu uh, ada gitu. Jadi mungkin di master terminal, uh, master list dermaga, master list terminal itu uh, itu dia mungkin belum terregistrasi gitu ya. Tapi ketika di data transaksi dia ada data-data dermaga baru. Nah itu kita gantikan. Jadi kita replace dengan data Nah, Itu kita samakan dengan name-nya untuk kolom terminal ini. Kemudian selanjutnya dari data yang kita ekstrak juga itu kita simplify simplify kata, kategori atas vessel type-nya. Jadi dari karen traffic itu sangat apa ya terlalu banyak variasi atas vessel type. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada berapa belasan gitu ya vessel type itu. Kemudian kita simplify jadi uh, hanya beberapa kategori yaitu cargo, carrier, container, ada passenger, tanker, and tanko. Nah, selanjutnya, kita juga uh, coba lihat parameter-parameter uh, yang mungkin berkorelasi. Itu ada, uh, kita coba buatkan gitu ya secara, setelah kita mempelajari gitu kan, ada business understanding tadi, kita bentuk gitu, ada satu kolom namanya idle time for working. Itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari waktu docking. Selisih waktu docking dengan waktu tiba kapal. Jadi, misalnya nih, kalau ada kapal tiba jam 5 sore gitu, waktu dockingnya, eh, terus kemudian dockingnya itu jam 7 gitu, itu idle timenya itu 2 jam, jadi kita kita bentuk eh, kolom baru namanya idle time for birthing. Nah, idle time for itu dipakai untuk apa? Next-nya itu ada, ya, itu untuk mengkategorikan apakah eh, vessel tersebut, itu dalam proses istilahnya ngantri ngantri atau langsung di dibongkar gitu jadi kan tadi ada statusnya dia ketika kapal itu tiba di port itu bukan langsung dibongkar gitu bisa ngantri dulu bisa sandar sandar pun bisa menunggu gitu kan bisa delay gitu terus uh, bisa tidak di, uh, langsung dibongkar atau bisa menunggu kapal yang lain selesai dibongkar nah itu kita kategorikan karena kalau kita pakai atribut time itu kan terlalu banyak variasinya, sedangkan kita kan mau membuat model yang memasukkan atau tren dataset ini dalam model yang sudah kita buat. Nah, kemudian itu dari idle time itu kita kategorikan menjadi normal dan delay. Jadi, ketika uh, idle time atau selisi yang tadi kita sudah dapatkan dari rumus sebelumnya itu lebih besar uh, dari agregat itu kita katakan delay, kemudian kalau dia lebih kecil itu kita katakan normal. Selanjutnya, kita juga melakukan atau pembersihan dan transform data itu atas format. Jadi, di docking timestamp yang uh, kita terima, itu ada karakter T, itu menunjukkan time mungkin ya. Jadi, itu kita hilangkan supaya kita bisa reformat menjadi uh, format data tanggal dan waktu. Nah, selanjutnya atas dataset yang kita sudah buat, jadi... Uh, kita sudah bentuk datasetnya dari keempat uh, uh, kategori data tersebut. Kita bentuk, kemudian kolom-kolom baru kita buat, kita cleansing, kita lakukan modeling gitu. Kita menggunakan kebetulan itu Rapid Miner, kita gunakan. Kemudian di situ kita lihat, kita compare modelnya itu. Kemudian setelah kita compare ada hasilnya, kita sepakat menggunakan decision trees. Kenapa kita menggunakan decision trees? Karena Uh, kita lihat juga, uh, mean time score error errornya itu paling kecil, uh, kemudian dia juga easy to interpret gitu. Jadi, kemudian dia standar deviasinya juga, kemudian akurasinya itu paling tinggi, sehingga kita sepakat menggunakan decision tree. Nah, atas hasil prediksi itu, atas hasil data yang sudah kita cemplungin ke modelnya, kita juga buatkan semacam, uh, nantinya semacam dashboard ya Mbak Nadia ya. Selanjutnya. Ya, yeah. next step-nya atas hasil itu kita buatkan dashboard. Uh, ini Mbak Nadia boleh dijelaskan Mbak? nanti visualisasinya seperti apa. Oke, okay, eh uh, sebenarnya sih idenya kan biar uh, visibility-nya Port Authority itu lebih uh, apa ya? lebih tinggi ya kan. Jadi dia lebih aware terhadap kemacetan. Nah, uh, waktu itu yang terlintas sih idenya dibikin dashboard aja biar kelihatan nih, dia tuh macet apa enggak sih. Karena kalau datanya real time-nya datang terus, dia kan akan tahu nih uh, setiap harinya tuh uh, macet apa enggak. Nah, kita bikin nih dashboard-nya jadi akan ada filter buat actual time arrival-nya gitu atau bisa juga diganti mungkin ETA gitu ya. Nah di bawahnya itu ada range type jadi dia bisa tahu nih uh, dari rentang waktu, range waktu segini uh, paling banyak itu yang beraktivitas di port uh, Tanjung Perak ini apa sih. Nah jadi uh, dia lebih uh, clear nih ininya apa planningnya. Kemudian dia juga bisa tahu schedule nya uh, hari ini siapa aja yang datang lebih banyak di mana dan sebagainya kayak gitu sih uh, gambaran besarnya kenapa kita mau bikinin dashboard gitu, jadi kalaupun ada, tadi kan tadi ada prediction uh, idle uh, berating time ya kan bisa kelihatan juga bisa dimasukin ke dalam dashboard ini, ini memang masih gambaran kasar aja sih jadi di uh, terminal ini kelihatan kalau yang bulutannya gede berarti banyak terus dan sebagainya kayak gitu sih intinya oke okay, terus Mungkin itu aja dari kami, uh, saya balikin lagi ke Mas Rahul. Makasih. Thank you Mbak Elvis sama Mbak ini Mbak Nadia atas penamparan materinya. Ya. Menarik ya tadi, jadi ada beberapa uh, justru uh, kelihatannya simpel, tapi justru kalau banyak data engineering gitu ya, jadi banyak yang memang harus diekstraksi gitu, uh, data timestamp gitu ya, tapi Uh, yang menarik adalah ketika memang itu bisa diimplement uh, untuk tiltan itu menarik banget jadi nanti akan uh, mungkin ada interval satu jam pergerakannya jadi akan semakin terlihat gitu ya jadi keputusan juga akan uh, sebenarnya kapal-kapal itu uh, pada posisi macet apa tidak atau mungkin bahkan kapal yang ingin bersandar udah bisa uh, prediksi ya dari uh, bahkan 2-3 jam bahkan mungkin saat 6 jam kebelakangan Oke okay, uh, berikut uh, ininya ya apa sesi untuk uh, Q&A pertanyaan pertama udah ada yang masuk oke okay, yang pertama ini uh, dari uh, Mbak Maria Mbak Maria Belaniar oke okay. bagaimana uh, cara untuk menentukan data set yang dipakai itu berupa data outlier ya. Apakah ada rumus tertentu atau parameter tertentu nih? Nah, ini bebas nih Mbak Nadia dulu atau Mbak Elvi mungkin. Mbak Elvi itu mah. Mbak, <laughs> Mbak Elvi. Ah, sepertinya belum di ini, Mbak. Oke, okay. nah. jadi... Uh, atas data yang kita ekstrak tadi itu kan sebulan ya mungkin memang uh, kita kalau dibilang outlier itu yang uh, sebagai catatan itu kita dapat ekstrakan atau periode itu sebulan jadi mungkin dalam uh, rentang waktu itu kita coba uh, profile datanya gitu ya kita kita lihat seba detailnya sebarannya terus kemudian kita urutkan, kita uh, kita lihat uh, secara agregasinya gitu. Uh, di situ kelihatan tuh mba, uh, mana yang kira-kira kayak tadi tuh, mana yang ada berapa uh, kita coba pivot gitu ya, kita coba pivotkan gitu datanya, mana yang kira-kira anomali gitu atau layer dari situ. Nah, seperti yang tadi dijelaskan itu ketahuan uh, misalnya, kenapa nih ada, kita harus punya sense juga sih, sense atas, hmm. Ini uh, mempertanyakan gitu, atas data yang kita terima, jangan mungkin dengan serta-merta Ini dari marine traffic loh gitu ya uh, Trusted, emang trusted gitu, tapi kan terkadang kita juga Apalagi nih ada business understanding yang kuat nih, ada Mbak Nadia nih gitu. Kita punya sense gitu datanya ini kok misalnya ini kapalnya besar banget loh kok bisa berapa jam gitu Atau misalnya ini kok terlalu sering ini ternyata takut gitu, bolak-balik gitu nah itu ada harus ada sense itu juga gitu jadi bukan secara serta merta kemampuan teknis saja tapi memang uh, dikombin dengan diskusi-diskusi uh, atas pemahaman uh, pemahaman business understandingnya itu supaya kita bisa dapat gambaran menyeluruh ya yang terjadi kira-kira yang terjadi gitu di di portnya itu itu apa gitu yeah, yeah. gitu sih tapi ini dengan catatan satu bulan jadi mungkin kalau kita ambil satu tahun belum tentu layar gitu yeah. Ah, gitu, gitu sih, Mbak. Setuju. Uh, Ini ya berarti kita bicara dua poin ya, satu, range, range itu harus diperhatikan juga, jadinya uh, kita melihat uh, min and max-nya data yang uh, bergulir gitu ya, jadi kalau satu bulan uh, bisa jadi outlier, tapi mungkin tiga bulan, enam bulan belum tentu, karena sebelumnya, mungkin di range sebelum-sebelumnya ada nilai-nilai di angka tersebut gitu sih. Nah, yang kedua tadi menarik ya, jadi... Uh, kita bisa combine dengan uh, business understanding, common sense, gitu. Mungkin yeah. ada events-events yang terjadi, gitu, mbak, ya. Mungkin bisa jadi kapalnya kecil gitu, tapi lookingnya lama gitu ya. Bisa jadi ada satu uh, problem gitu ya, di khusus di hari itu bisa jadi, atau bahkan di spesifik uh, periode waktu itu. Menarik, okay, kita interesting. Uh, mungkin. Ya, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Reza Tri Bosnia. Uh, maaf mau tanya, uh, pakai algoritma Decision Tree berarti termasuk classification ya? Kenapa akhirnya memilih uh, pakai classification lalu boleh dijelaskan nggak ya tentang Rapid Miner? Nah ini menarik nih tentang tooling nih mbak. Jadi seperti apa sih mungkin teman-teman yang lain kan penasaran juga ya karena selama ini mungkin Uh, Python atau apa gitu ya, ini lebih ke nah, ya. boleh, boleh di-sharing jadi mungkin sering dengan teknologi perkembangan data analitik ya mm -hmm. gitu. kita kan uh, banyak teman-teman yang mm -hmm. mungkin backgroundnya bukan dari statistik gitu ya atau mungkin uh, bukan dari IT gitu kan, tapi uh, tertarik atas dunia analitik gitu sekarang udah bisa menggunakan berbagai macam tools yang Gue ya memudahkan user-user uh, yang uh, background uh, teknisnya itu mungkin masih uh, perlu banyak itu explore yes. gitu. Uh, yes. Jadi rapid miner itu adalah salah satu tools ya yang membantu untuk kita kita nih yang tertarik nih uh, ngebuk ngebuk data gitu, kan explore data dunia analitik, tapi mungkin uh, Aduh, kelamaan nih kalau belajar Python ini misalnya kompleksitasnya segala macam gitu. Ada tahapannya gitu, ibaratnya ada kurikulumnya gitu. Jadi, boleh digunakan tuh, gitu tapi ya kita temukan nih kadang teman-teman yang mungkin tahu juga status. Tetap harus ada basic-basic ilmu-ilmu statistiknya juga IT-nya. Nah, kemudian untuk decision. tree itu emang kita, jadi awalnya itu kita coba uh, predik uh, idle time-nya sendiri. Jadi misalnya uh, uh, predik uh, apakah, uh, kapan nih kira-kira dia dibongkar gitu, uh, dibongkar dockingnya gitu, awalnya kita predik itu. Terus uh, setelah dapet itu, gimana nah, kalau misalnya udah kita langsung keluar aja outputnya prediksinya itu, udah langsung aja delay atau kira-kira ini delay atau enggak gitu. Karena kalau gimana kita lihat dunia nyatanya istilahnya ya per dockingan itu per, Port itu kan uh, agak tidak transparan, ya. <laughs> Maksudnya gini: yeah, kalau yeah. kita sediakan, ibaratnya overkill, enggak sih? Kalau kita sediakan outputnya itu jam gitu, waktu gitu. Sedangkan uh, uh, kita, uh, kita tuh terlalu banyak variabel-variabel yang di luar nalar statistisian, misalnya di luar nalar uh, ini yang terjadi di lapangan itu belum tentu itu aja, gitu. Apalagi di Indonesia gitu, karena kita kita lihat nih dari dari kita kan selama, selama social society ini kan belajar webinar itu ada misalnya dari pengusaha eh, for import gitu kan kemudian eh, kita lihat juga pelajari gitu dari data-data atau dari telling do atau misalnya dari artikel-artikel itu nggak tahu gitu jadi nggak tahu ini lamanya di tahapan yang mana sih hmm. gitu apakah di portnya apakah di customnya gitu <laughs> di mana sih gitu nah kalau misalnya kita mengeluarkan prediksi waktu itu efektivitasnya dengan mengeluarkan prediksinya bentuknya klasifikasi udah delay atau uh, normal nih gitu karena normal itu pun ada range-nya gitu. ada, ada ya. threshold-nya, normal itu ya sejam normal lah gitu lima jam normal lah gitu bisa jadi gitu itu hmm. yang bisa kita set nanti gitu di belakang gitu sih hmm. makanya kita prefer ya udah keluarkan mm, bentuknya klasifikasi gitu. oke okay. uh, artinya juga ini ya um... Mbak tadi kalau melihat Mbak Elvin melihat impact-nya juga ya. Jadi untuk melihat apa uh, tadi uh, apakah dia delay atau tidak gitu kan tapi uh, impact-nya itu yang dilihat yang ke belakang sih. Jadi pembangunan uh, analisis enggak uh, sekedar kita ngebangun lalu udah tapi lebih ke impact-nya ke kan seberapa jauhan. Anyway tadi tentang rapid miner ya mungkin teman-teman Uh, ini ya, RapidMiner Studio itu uh, free open source ya, jadi buat mengolah data Excel, itu juga bisa, mungkin uh, bisa langsung di intip-intip atau dicobain lah. Lalu dari uh, Mbak Jihan Nadira nih, ada pertanyaan lagi. Dari proses yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira part mana yang paling susah dikerjakan dan kenapa? Nah, ini gimana nih gimana? yang paling susah ya atau yang challenging gitu hmm. ya? Kira -kira. yang paling susah itu, hmm. sebenarnya kalau karena uh, ini memang harus kalau menurut saya pribadi ya personal hmm. ini memang harus kerja tim sih, hmm. karena hmm. jujur uh, ketika masuk global society, apalagi global shipping gitu ya, hmm. saya sama sekali nggak punya knowledge siapa apa terkait global shipping. Hmm. Nah, kebetulan diduetkan gitu kan, ada penyelamat musda dan bangsa gitu kan mbak nadia itu dia sangat apa ya baratnya memang praktisi gitu mempraktisi yang yeah. oh, dari profesional bidangnya gitu hmm. uh, akhirnya me, apa ya kita jadi sana belajar gitu mbak hmm. nadia yang banyak share ke kita ke tim ada mas wisnu mas remi juga gitu apa sih sebenarnya global shipping itu prosesnya gimana sih gitu karena kita taunya lama pelindo atau apa gitu ternyata banyak istilah-istilah berting gitu docking nah uh, itu awalnya memang harus punya apa ya knowledge di business understandingnya nya sih hmm, gitu. jadi uh, bukan serta-merta ini use case ini gitu memang harus ini masalahnya apa sih gitu kemudian uh, konsepnya gimana prakteknya gimana gitu kita lihat gapnya gitu mana yang memang bisa diimprove, mana yang cocok di dijadikan penelitian mana yang emang kayak gini gitu mau nggak mau emang ya. kayak gini gitu nah itu tuh eh uh, Nadia mungkin boleh nambahin kalau soal yang paling susah yang mana bisa jadi di mana dia beda lagi nih. Iya yeah, iya yeah, betul, nah, betul. Mungkin di betul. mana gitu. Betul. betul, betul, betul. Di betul, betul. Dalam satu kelompok jadi. <laughs> bener Jadi Ada dua sudut pandang dong. Bener-bener sebagai yeah. yang, yang paham bisnis understanding itu ke kemudian kan uh, saya memang uh, interestnya di supply chain sama logistik ya kan. Uh, sebenarnya nggak core core saya tuh nggak di shipping ya. makanya kayak agak uh, agak bingung juga. Cuman karena saya kerja di perusahaan IT yang tentang ngomongin kayak sistem-sistem shipping yep. ini, jadi kayak, oh kayaknya ini deh. Tapi yang memang paling susah itu pas ngebaca datanya, karena saya nggak paham data ya. Jadi yep. pas ikut nih karena, wah kayaknya seru aja sih, ngegabungin nih uh, kita sebagai orang yang memang uh, interest sama satu knowledge, terus digabungin sama data. Kita paham bisnisnya, Uh, domain knowledge-nya, tapi kita nggak paham gimana data bisa bantu kita gitu ya walaupun kita tahu nih kalau shipping nih kendalanya pasti uh, lama, nggak tepat waktu kita tuh tahu tapi kan solvingnya tuh pakai data tuh kayak gimana kalau kita ngomong idea yang fantastik tentu aja kita bisa ngomong tapi kan merealisasikannya kan susah nah itu sih jadi pas ada uh, kan uh, saya sendiri yang bukan anak data ya, saya anak data semua Uh, jadi saya di, uh, dikasih input bahwa uh, sebuah permasalahan itu memang bisa diselesaikan pakai data, tapi kita harus cleaning dulu datanya karena kan data itu bisa garbage ya kayak gigo gitu, uh. garbage in, garbage out. Itu yang paling susah. Dari orang yang paham bisnis kita nggak tahu kalau data itu sebenarnya ada yang sampah, ada yang nggak. Kita, kita nggak bisa bedain ternyata kan kayak tadi ternyata nggak ada korelasi, padahal kita pikir kalau orang ini wah kapalnya gede pasti bakal lama nih, padahal ini bisa aja kapalnya gede, tapi cuma uh, numpang lewat aja ya. Oh, sorry, gue mau naruh satu kontainer, dua kontainer terus cabut, kan bisa aja. Tapi karena kita udah kebayo oh, ya. atau mungkin karena saya awam juga ya mungkin gitu. Tapi kira-kira uh, itu bisa terjadi kalau kita nggak baca datanya. Gitu sih. memang paling susahnya itu emang gabungin antara Uh, point of view orang data dan point of view orang yang tahu domain knowledge nyari titik tengahnya itu emang itu yang susah hmm. karena kita harus ngobrol kan uh, mana sih solusi yang bener-bener bisa dipakaiin data karena kalau kita ngomongin jargon-jargon 4.0 <laughs> logistic 4.0, industry 4.0 kayaknya semuanya ya. makanya canggih-canggih hmm. tapi kan belum tentu kita capable, iya yeah. gak no. sih? atau belum tentu datanya ready ya yeah. yeah, gitu ah. sih, itu yang susah gitu Jadi? Uh, ini ya apa, March antara dari sisi teknis, dari sisi data, lalu dari sisi uh, bisnisnya. Nah, ini mungkin uh, ada, mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya dari, aku tadi kepikiran bahwa kan kalau dari sudut pandang Mbak Nadia bukan dari sisi background teknis gitu. Gimana sih Mbak Nadia ini menyesuaikan gitu ya, otomatis kan pasti akan ada uh, ritme nih yang menarik nih. misalkan dari Mbak Elvi dari teknis, nah dari Mbak Nadia yang istilahnya apa yang ngebuat Mbak Nadia itu terus uh, untuk bisa bisa bisa yakin bahwa ini gimana sih nyari informasi atau data yang untuk uh, masalah berscheduling ini gitu loh gimana itu? Oh, oke okay. interesting. Uh, in sebenarnya sih ah, karena uh, tadinya tuh jadi hmm, uh, kantor saya itu kan uh, punya sistem dari Singapura, terus uh -uh. dia itu dia punya, jadi kalau saya nggak tahu di Indonesia ada apa, -apa. Mm -hmm. Tapi kalau di, di Singapura itu, otoritinya uh, mm. itu punya data real-time, jadi nggak perlu pakai marine traffic. Jadi di, di, di negaranya itu ada yang... Dia ngasih tahu ke sistem, API, bahwa uh, that, uh, kapal akan datang, kapal akan berting, dan sebagainya. Dia detail. Terus saya pikir, wah di Indonesia nggak ada nih. Karena pada saat kita webinar dari... Uh, pada saat Project solver Society itu selalu dibilang, Um, semua stakeholder tuh mau, dia, tuh, dia mau tahu pasti yeah. visibility-nya tinggi, kapan kapal tuh datang. Kalau kapalnya datang tepat waktu, maka perencanaan ke belakangnya sebagai orang logistics supply chain itu akan lebih tepat. Misalnya kapal datang tanggal 3 Desember, berarti kan sebenarnya dia nyiapin bahan baku itu dari, mungkin bisa dari Juli dan sebagainya, jadi lanjut terus kan planningnya nya makanya Port planning itu akan membangun port ekonomi yang baik gitu Kalau port ekonomi baik, maka ekonomisnya itu itu nya jadi lancar kan? Kayak ya gitu ya Jadi ya itu, karena saya paham dari sisi uh, Pernah lihat di Singapura kayak gitu mm -hmm. Bisa ngasih dibawa ke sini? Mm -hmm. Nah tapi kan scheduling is not enough Yap. And then ngobrol sama Mbak Elvi, Mas Remy, Mas Wisnu apa sih yang bisa kita eksplor dari data yang sebulan ini, apa sih yang bisa dilakukan, gitu kan. Uh -huh. uh, jadi, ya itu, baiknya itu bedah data yang um, limited, tapi kita harus dapat insight yang menarik, itu memang harus banyak ngobrol sih. Jadi ya uh, Mbak Elvi, uh, Mas Wisnu dan Mas Remy juga banyak nanya, uh, karena kan data marine traffic itu atributnya banyak banget ya. Uh -huh. Kalau dulu waktu saya TA, kita tuh jangan tenggelam di data, gitu nah kadang kita kalau nggak tahu kan jadi tenggelam sama data, oh, banyak banget nih semua bisa, bisa menjadi possible untuk di website ya. padahal, ya. padahal iya padahal nggak nggak juga nggak kayak nah, gitu, -gitu ya. banget kan ya itu sih jadi ya kira-kira gitu. Nah, terus uh, ini kan tadi udah membuat ini ya apa udah membuat satu research uh, ini dari ada lanjutan nih pertanyaan dari Mas Reza ya dari pengembangan apakah hasil dari penelitian ini bisa di tadi kan Mbak Mana dia bilang bahwa terinspirasi dari uh, luar gitu. Apakah kita bisa implement atau adopt di negara kita? Nah itu kalau misalkan uh, kita adopt pun di negara kita seperti ini pertanyaan yang menarik mas Raja ya. Prototipnya akan seperti apa sih kalau misalkan diimplementasikan gitu? Oh pertanyaan menarik. Sebetulnya hmm. di sini ada anak uh, ini ya, uh, Sebenarnya Indonesia tuh lagi nggak bangun namanya NLI jadi promosi, punya pemerintah, tapi intinya gini NLIS itu National Logistic Ecosystem jadi oh, okay. dia itu memang yang ada di Singapura itu memang akan ada di Indonesia oh. tapi belum jadi kayaknya belum uh, belum real lah ya mm -hmm. belum banyak uh, port yang make tapi ke kedepannya kan seperti itu makanya mm. kenapa uh, saya dan uh, apa sih, dashboard-dashboard kayak gini tuh kebanyakan startup yang pakai ya Maksudnya, ada orang startup bikin, "Oh iya, kita harus bikin dashboard, kita harus uh, buka nih data transparasinya antara port dan port, ya, karena kan kayak core source juga kan si... apa si... si antenanya itu, atau bird callingnya itu sebenarnya bisa disewa, dan sebagainya, saya juga enggak tahu sih prakteknya, tapi itu bisa jadi kebanyakan startup. Startup tuh banyak, nih, kan di Indonesia atau di Singapura, di Eropa juga banyak yang startup, startup yang..." ngembangin sistem kayak gini. Kalau diimplementasi sebenarnya bisa, lebih sebenarnya lebih menyenangkan kalau itu uh, government yang punya, di-open buat uh, kita semuanya. Jadi uh, uh, ekosistem environment uh, IT kita juga jadi naik. Jadi transparansi. Misalnya kalau kita mau ngirim ke Papua, Hmm. Kita bisa tahu berapa lama sih, emang, kalau kita ngirim ke Papua dari Medan ke Papua gitu, dari hmm, gitu. Kuala Namu gitu, Kuala Tanjung ya, Kuala Tanjung, Kuala Tanjung. ke Kuala Tanjung ke, misalnya, ke Papua itu berapa lama sih perjalanannya. Dia sebenarnya eh, yang macet itu di eh, port mana sih, dan hmm. kita jadi bisa menghindari itu kan? Jadi tol laut, kalau kita ngomongin tol laut nih yang di sama hmm. pemerintah. Uh, sayangnya tol laut tuh lebih fokus ke uh, apa ya? Oh, saya takut salah juga. tapi kira-kira tol laut bisa diimprove dengan data transparasi ini. Itu makanya uh, seru sih uh, ikra bisa bangun uh, apa ya? bisa menginisiasi riset ini karena kita bisa share ke negara juga bahwa uh, ini bisa ngebantu kalau ada dashboard yang bisa ngasih tau. Ini tuh macet apa enggak? Gitu. Yep, jadi salah satu problem solver ya mbak ya artinya mm -hmm. mulai, dari, mulai dari satu apa ya istilahnya uh, inisiatif gitu. Oke, okay, sure, sure. mungkin uh, sama ini nih yang mungkin menarik ya untuk mbak LP. Nah, mbak LP kan uh, secara background ini ya apa uh, data nih. Nah, kira-kira tuh apa yang harus uh, dilakukan sih mbak kalau uh, berkarir sebagai seorang yang memiliki background data? Atau misalkan ingin-ingin berkarir sebagai uh, either data analis, data science, itu menurut Mbak Elvin sebagai so, uh, soalnya, so, Mungkin kalau daya. pendapat saya personal ya, Mas, ya, hmm. diterlepas dari karir sekarang, gitu ya. <laughs> uh, kalau memang sudah punya ketertarikan, gitu, hmm. passion atas data, gitu, nggak uh, usah dapat, apa, nggak usah membatasi diri, maksudnya harus data apa plot data saintis, data analis, uh, uh, apa misalnya MIS ataupun itu kayak misalnya kalau saya uh, data engineer misalnya kayak gitu hmm. nggak perlu seperti itu gitu explore aja sebanyak banyaknya karena mm, tidak ada ruginya sih dan dan memang masing-masing uh, itu sebenarnya tidak lepas gitu jadi nggak bisa dipisahkan ini data saintis ini data engineer gitu ini takana analis gitu, uh, ketika kita ketemu satu use, kayak satu apa ya, permasalahan kayak gini, ya semuanya berkaitan gitu, uh. overlap juga gitu, rulesnya gitu. Jadi ya, even sampai ke bisnis, uh, bisnis researchernya juga berkaitan gitu, Ber bisa uh, kayak Mbak Nadia share ke kita, kita juga share ke Mbak Nadia, jadinya rules juga, sebenarnya kalau kayak tadi ada, kita mention itu, ini sebagai apa, sebagai apa, yeah. sebenarnya Uh, prakteknya itu bareng-bareng akhirnya gitu dari, uh, sampai akhir gitu, memang ketika ada satu orang yang heavy di mana gitu, uh, bukan berarti dia harusnya hanya itu gitu, jadi ya kalau pendapat saya pribadi terlepas dari karir sekarang, ya yang penting berkaitan dengan data dan uh, gimana uh, kita punya passion untuk menjadikan data itu sebagai satu knowledge ya, ya sebagai satu insight gitu, ataupun ya Ya, tadi uh, output apa gitu itu sih. Oke. Okay. Nah ini kalau dari Mbak Nadia gimana nih yang bukan dari background data, uh, gimana ya cara lebih tepatnya gini, cara belajarnya gitu? Mungkin strategi cara belajarnya kan waktu cukup singkat gitu ya dan punya apa uh, motivasi untuk gimana antara bisnis dengan data itu bisa dikombin jadi uh, satu uh, temuan lah. Gimana mbak strategi? Mm. Bu, hmm, saya juga enggak tahu ya. Sekarang saya sebenarnya pernah bootcamp juga jadi uh, data analitik. Kemudian saya setiap hari uh, beberapa waktu jadi project manager untuk uh, implementasi IT. Jadi uh, I'm aware data apa yang harus diolah dan apalagi uh, kita ngomongin supply chain. Jadi kayak analuri aja. Tapi hmm. kalau ditanya gimana caranya sebenarnya banyak ngobrol jadi kalau uh, kita kita kan sebagai bisnis yang paham bisnis domain knowledge so biasanya kita jadi lead-nya kan atau kita banyak dijadiin expertnya kan uh, subject matter expertnya ya kita harus lihat datanya juga kita beda uh, datanya sebenarnya jangan apa enggak sih karena kan kalau kita nerima data tuh banyak kan jangan sedangkan kita tahu kalau kita tahu knowledge-nya, mana sih data yang kita tahu tujuan, kita tahu knowledge kita. Kita tahu tujuan kita mau nyelesain masalah apa, kita tahu mana data yang jam walaupun sebenarnya kalau di masalah lain itu data enggak jam kan gitu. Kita kan pasti tahu dong mana data yang jam. Kalau kita udah biasa aware sama data. Nah, itu sih. Jadi mungkin saran saya tuh kalau dari business understanding mau nyelesain masalah pakai data harus tahu sebenarnya objektifnya apa sih? Kalau dari teknik industri tuh Uh, mau memaksimumkan uh, profit atau meminimumkan cost atau time, kita harus tahu dulu. Kan, nanti diturunnya banyak gitu sih. Dia kalau udah tahu tujuannya apa, ya udah pasti kita bisa tahu data mana yang jang mana yang enggak gitu sih. Oke, okay. nah ini mungkin yang terakhir nih, ada yang tertarik untuk uh, mengambil topik ini tuh sebagai... Uh, -nya. jadi kira-kira kalau misalkan uh, mau ngambil topik ini gitu ya, harus apa sih yang harus dipelajari dan apa ya istilahnya yang harus mungkin uh, harus going deeper-nya di di bagian apa gitu untuk uh, riset ini? Baik. -ba -ba -ba. Pertama, copyright kali ya? <laughs> enggak, enggak, enggak. Uh, pertama, yang harus dipelajari, ini kita kebetulan memang dapat difasilitasi oleh Ikra ya, uh, kita dapat akses untuk dapat data dari marine traffic. Jadi yang pertama dipelajari, yang uh, dicari tahu dapat data dari mana, gitu. Kalau kita dari marine traffic, bisa jadi dari tempat lain, gitu. Atau mungkin kalau memang, uh, uh, bukan bukan bukan kargo gitu atau apa gitu uh, tentukan dulu objektifnya apa kayak tadi yang mbak nadia sudah jelaskan kemudian sumber datanya dari mana gitu setelah kita dapat sumber data baru kemudian diekstrak dipelajari kita kita pelajar harus pelajari nature datanya atributnya apa saja definisi dari masing-masing atribut apa saja gitu. karena kita pun uh, uh, lumayan lama di situ jadi kita sampai googling ataupun lihat ini apa sih istilah apa sih gitu apa sih kalau kau misalnya ada atribut yang kesannya mirip gitu tapi ternyata beda gitu gitu gitu jadi dapat datanya dulu tentukan dari mana gitu apakah bisa memenuhi objektif yang disediakan yang ditentukan gitu sih aku mau nambahin boleh Sementara boleh sebenarnya banyakin baca jurnal sih jadi ah iya iya uh, ini belum biasa ya iya iya aduh ya. jadi kalau kita mau ngerjain ta kita harus tahu banyak jurnal jadi kita tahu nih data apa yang kita incar, apa sih datanya kan pasti uh, misalnya kalau saya tergantung di jurusan apa, kalau dari data-data industri uh, kita mau ngambil data nih tapi kita tahu nih perusahaan ini nggak bakal ngasih eh ngapain berarti kita baca jurnal dulu aja jadi kita tahu nih ya itu tadi tujuannya apa kalau kita banyak baca jurnalnya banyak pasti kita tahu oh objektif ini nih yang mungkin saya bisa dapat datanya yang ini nggak mungkin, deh ya, coret, gitu. Jadi kalau ya. banyak baca jurnal, kita pasti tahu. Capek soalnya kalau kita mau maksain kayak satu objektif, objektif riset objektif, tapi ternyata datanya nggak ada. Ngapain? Datanya ada, tapi nggak tahu tujuannya mau apa. Ya, jadi pusing ya. juga. Nggak keluar itu ntar bab 6 ya. Jadi ini ya, data mining ya, strateginya itu ketahui dulu objektifnya mau ngapain, baru nanti turun hmm. data-datanya seperti itu. Okay. Okay. Uh, mungkin uh, itu ya uh, thank you untuk sesi sharing sharingnya Mbak Elti sama Mbak Nadia.